Kemudian, lepaskan napas ke tengah-tengah dada menuju cakra yang kedua. Selanjutnya, <tuh> niat ingsun narik cahaya kuning, yodayaning aksoro jowowo, sumebar sain user kangwin teguh yuwono gesangi pun. Napas tetap ditahan sekuatnya, kemudian lepaskan napas Anda ke tengah dada, pelan-pelan menuju.